Halo guys kembali lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang lagi-lagi juga nggak ngomongin gitar karena sekarang kita akan melakukan deep talk lagi ya ini adalah deep talk tercepat setelah deep talk kemarin gitu ya langsung gue pengen kayaknya deep talk terus gitu rasanya buat kalian yang belum tahu deep talk adalah konten dimana gue sini akan bertukar pikiran membahas suatu topik yang mungkin tidak dibahas oleh banyak orang sampai dimana kita akan menyimpulkan dari bahasan kali ini dan akan menambah wawasan kita sehingga kita akan mempunyai hidup yang lebih baik ntar gue nyalain rokok dulu karena kalau di talk gak ngerokok enak gitu ya kurang rasanya ya untuk topik di talk kali ini sumbernya juga masih sama yaitu dari follower gue juga yang ada di instagram dimana dia udah ngasih tau gue bang tolong dong nih ada komennya ya bahas soal perilaku konsumtif nah cocok sama degree gua ya atau jurusan gue waktu kuliah juga yaitu ekonomi atau manajemen gue mempelajari banyak hal mengenai konsumsi perilaku konsumtif kan dasarnya dari kata konsumsi gitu Sore ini lagi ngerekam videonya gitu, oh. mohon maaf, gua lah siapa lagi? Gue lagi bercerita atau sedang melakukan Tiktok deh, Tiktok, <laughs> Tiktok, <talk>. gila gila, <laughs> jangan dilewatin kita gitu dong, gua kan jadi malu. <laughs> Ya guys, mohon maaf ada interupsi ya dari Eric dan Doni yang baru datang. Kita lanjutkan dulu Pertanyaannya ini adalah dari Just Donday Enya tiga. Nah karena kita sudah membahas konsumtif, kita langsung cari definisinya ya. Apa sih perilaku konsumtif itu? Nah gue udah nemu di sini. E, Sebenarnya banyak yang mengartikan perilaku konsumtif itu sebagai perilaku konsumsi yang berlebihan. Atau yang bisa dibilang uh, perilaku konsumsi yang lu lakukan Karena terlalu berdasarkan terhadap uh, keinginan dibandingkan kebutuhan Nanti gue akan jelaskan bedanya keinginan dan kebutuhan Nah perilaku konsumtif ini ada yang bilang negatif Karena yang tadi gue bilang berlebihan gitu ya Tapi menurut gue yang gue cari tahu juga, ada juga orang yang bilang kayak gini perilaku konsumtif itu adalah perilaku sebagaimana mestinya manusia ya melakukan konsumsi dia cuma pengen berkonsumsi aja gitu karena dia butuh itu untuk hidup gitu kan itulah yang dinamakan perilaku konsumtif nah kenapa gue lebih percaya sama perilaku konsumtif yang artinya seperti itu karena kalau misalnya perilaku konsumtif yang dibilang sama orang-orang itu bilang negatif yang berlebihan terlalu berdasarkan sama keinginan dibanding kebutuhan kalau gitu berlaku konsumsi apa yang berdasarkan sama kebutuhan itu tuh namanya apa? Gak ada gitu kan? Gue belum nemu tuh. Kebanyakan semua perilaku konsumtif adalah yang berlebihan plus berdasarkan keinginan, yang berdasarkan kebutuhan gak ada namanya apa. Maka dari itu sekarang gue pakai definisi perilaku konsumtif yang lebih kenetral, yang gak, uh, konotasinya tuh enggak negatif, yaitu perilaku yang semata-mata hanya melakukan konsumsi gitu. Nah langsung aja kalau gitu kita bahas lebih lanjut gitu ya, yang tadi gue bilang soal kebutuhan versus keinginan atau needs versus want. Kebutuhan apa sih? Kebutuhan tuh artinya ya kita sebagai manusia membutuhkan sesuatu untuk hidup. Esensialnya kita sebagai manusia adalah makan, minum, dan rumah misalnya, sandang, pangan, papan Untuk bisa mendapatkan makanan, untuk bisa mendapatkan pakaian, untuk bisa mendapatkan rumah, kan butuh duit. Kita butuh uh, mendapatkan itu dengan menggunakan duit, gitu kan? Artinya, kita mengkonsumsi. Artinya, kita akan mengkonsumsi makanan tersebut, pakaian tersebut, dan rumah tersebut. Contoh itulah yang dimaksud dengan mengkonsumsi kebutuhan. Nah, lawannya yaitu mengkonsumsi berdasarkan keinginan yang di mana notabene biasanya keinginan ini baru muncul atau baru bisa kita konsumsi gitu setelah kebutuhan kita yang esensial itu atau yang penting itu terpenuhi baru kita akan berpikir oh gue butuh lebih nih gue butuh suatu yang ber tidak berdasarkan tiga itu gitu kan ya keinginan artinya begitu Rick. <laughs> ini ada direct di sini ya jadi kebutuhan atau keinginan Nah, <laughs> sekarang gue lagi membahas kedua bedanya gitu Oh. Soal perilaku konsumtif, gitu konsumtif ya, yeah. sebenarnya nggak bisa pilih salah satu, reklam. Emang kita tuh manusia pasti butuh sesuatu, tapi ingin sesuatu juga. Yeah. yang salah adalah ngedahuluin keinginan over kebutuhan, apalagi berlebihan gitu ya, makin parah kalau menurut gue sih. disiplin, gitu. tapi kalau buat depo slot, nah, tergantung lu melihat itu suatu kebutuhan <laughs> atau keinginan. Kebutuhan. Gitu. <laughs> oh, kebutuhan, <laughs> kalau ya. orang udah ediktif. <laughs> Adiktif itu udah kebutuh Udah jadi kebutuhan lu aja lu kok gitu. gimana? gimana, gimana caranya? Kok, hmm. <laughs> caranya, ya lo harus Itu itu langsung ke penghujung video dong Kalau gue mau terstruktur gitu oh. loh. Caranya gimana? Gue kasih contoh mah, lo aja oh. konsumtif. Iya semua manusia pasti konsumtif Iya beri rokok, baru kok mau beri rokok Ini <laughs> udah tergantung jadi Ketergantungan jadi udah ya, kebutuhan bentar, kalau, kalau ketergantungan kebutuhan kepinginan oh. Ketergantungan Ketergantungan itu approach lo terhadap barang tersebut, Rick. Iya. ya Iya, kan approsnya itu lu tergantung apa enggak. Kalau lu berlebihan, apalagi itu bukan hal yang, ya, yang menentuhi hidup. Ketergantungan itu gak Jadi bisa bisa dua-duanya bisa dua-duanya ah, dua lah tergantung apa yang lo tergantung gak lu? bisa pilih satu lu. <laughs> pilih, pilih satu mati kalau lo tergantung ke mak tergantungannya makanan konsumtif nanti kebut terkait kebutuhan Mas, karena kalau makanan kalau lu gak makan lu bakal mati ya? Tapi, lu, Kalo kalau rokok betul lo nggak rokok lo juga bakal mati kebutuhan primer iya nah ada orang yang bisa it menganggap itu sebagai kebutuhan Nggak, itu maksudnya ya, nggak tanpa rokok lu tetap enggak bakal mati. Ya, jadi lu konsul ditinggal <laughs> aja. lu juga enggak mati nah, dan makan minum aja terus nah, info anjing kebutuhan <laughs> dan keinginan itu hmm. objektif apa subjektif? keuntungan sama keinginan? nah kebutuhan sama keinginan itu objektif atau subjektif? ya itu isna is Tifan question right? mm -hmm. kayak menurut gua kebutuhan adalah yang objektif, maksudnya, subjektif keinginan. bukan, bukan subjektif atau objek secara harafiah ya? oh oke okay, apa? iya maksudnya iya. Oh, ya. Oh, oh, oh. itu tergantung dari setiap manusianya atau bagaimana? Oh, itu nah, udah distandarkan, ada standarnya. Enggak, emang sebagian itu ada itu. standarnya, ada sebagian beda, ada yang beda-beda. Kayak misalnya kebutuhan pasti sanang pangan papan. Itu yang pasti semua manusia sama, tapi ada kebutuhan lain yang pasti setiap orang berbeda. Termasuk rokok? Enggak, rokok itu udah termasuk konsumtif, Mas. Karena kalau lu gak kalau <tuk> lu juga gak mati. Yang enggak semua. lu terus memberi Lu, lu lu terus membeli karena itu keinginan lu jadi cuma juga konsumtif nih kebutuhan tiga dasar aja sandang pangan papper emang lu gak punya rumah mati enggak dong ya, enggak. lu punya pakaian nggak mati sekarang kan sekarang lu kalau tinggal Ayo. di jembatan lu bakal mati ga enggak lah berarti punya rumah juga konsumtif karena itu, ya, kan kebutuhan, kebutuhan dasar, dong. <laughs> ya, langsung kita lanjutkan kembali. Ya, nah, lanjut lagi ke perilaku konsumtif, gitu ya. Apa sih yang menyebabkan perilaku konsumtif, gitu, kalau dipikir-pikir? Kalau menurut gue, baru satu sih e, jawaban yang e, paling legit, gitu, untuk menjawab ini, yaitu gaya hidup. Dimana gaya hidup di sini adalah e, definisinya: bagaimana lu memandang suatu aspek-aspek kehidupan lo, gitu kan. Apakah lo harus hidup yang seperti ini? Apakah lo harus hidup yang seperti itu? Apakah lo harus hidup dengan makanan yang kurang lebih 50 ribu ke atas setiap hari, atau lo bisa hidup hanya dengan makanan yang 50 ribu ke bawah setiap hari? Nah, itu adalah pandangan dalam pandangan yang berbeda dalam memandang suatu kebutuhan dalam hidup. Gitu ya, itu pembedanya. Itu gaya hidup. Nah, gaya hidup di sini punya kecenderungan akan meningkat levelnya, dimana saat pendapatan lo juga naik levelnya. Inilah yang menjadi kunci dimana munculnya perilaku konsumtif. Jadi, saat lo tidak bisa menakar konsumsi lo setiap bulannya, saat pendapatan lo naik gitu kan kan pendapatan naik konsumsi bisa juga naik kan tapi lu nggak bisa taker ya artinya nanti akan terjadi di mana konsumsi yang berlebihan itu tadi nah gimana sih cara naker ya gimana sih dalam pendekatan matematisnya gitu ya rumus pendapatan yang secara personal atau keluarga kecil atau mikro gitu ya secara ekonomi yaitu adalah y sama dengan c plus s Y dimana ya itu pendapatan, C itu konsumsi, S itu adalah saving atau tabungan Dan dari rumus tersebut kita bisa bilang kalau pendapatan lo adalah sama dengan konsumsi plus saving lo Kalau misalnya sama-sama uh, nol, misalnya pendapatan lu nol, konsumsi nol, saving nol, Sebenarnya secara harfiah tidak akan mungkin terjadi Karena konsumsi dalam waktu satu bulan lo pasti akan dilakukan gitu kan Mungkin lo tidak mengkonsumsi sesuatu, apapun gitu dalam satu bulan Pasti lo akan mengkonsumsi itu Artinya secara logika Lo harus punya pendapatan yang mencukupi kebutuhan lo per bulan, plus lo bisa saving Kenapa harus plus saving juga? Karena kalau Y yes sama dengan C2, artinya nanti habis semua, cuman buat uh, konsumsi Pendapatan lo semua akan habis untuk konsumsi Di zaman yang sudah diharuskan untuk melek finansial kali ini gitu ya, kayak sekarang gitu Itu adalah, Y yes sama dengan C doang itu kurang bagus karena lo akan menghabiskan semua pendapatan lo hanya untuk konsumsi, dimana mana lo tidak punya sustainability secara finansial ke depan, atau keberlangsungan lo hidup secara finansial ke depan. Diharuskan menurut gua, lo harus menambah saving dalam rumus pendapatan lo dan konsumsi lo. Nah, dari rumus tadi, logikanya ya, artinya konsumsinya harus diterapkan, lo harus tetapkan juga dan lo harus komitmen kalau misalnya sebulan lo harus konsumsi minimal berapa plus savingnya juga berapa dimana artinya nanti menunjukkan kalau oh lo punya finansial yang sehat selama per bulan. kita coba lebih dalam sedikit kalau ini diterusin dan dijadikan rumus fungsi atau kurva gitu ya rumusnya adalah C sama dengan A plus B dikali Y jadi C sama dengan A plus B dimana C masih sama konsumsi A adalah konstanta atau nilai tetap penentu konsumsi dalam rumus ini yang dimana dia bisa diartikan adalah sebagai berapa sih minimal per bulan yang lo harus keluarkan untuk mengonsumsi kebutuhan dan dimasukkan ke sini seberapa besar dan itu akan menentukan berapa konsumsi lu selama sebulan yang A itu adalah kebutuhan primer ya gue juga lupa jelasin tuh ada, ada kebutuhan primer dan ada kebutuhan sekunder harusnya gue jawab tadi si Eric ya <laughs> untuk yang rokok adalah kebutuhan sekunder tuh ya saya termasuk kebutuhan tapi sekunder oke lanjut lagi ke uh, lanjutan rumusnya ya yaitu plus B dikali Y Y masih sama juga pendapatan B nya itu apa? B nya adalah konstanta Pembesar lo butuh nanti pendapatan lo berapa Dalam artian kayak gini Nyambung sama apa yang gua omongin tadi Semakin besar pendapatan lo Kemungkinan besar akan membesarkan juga konsumsi lo Gitu ya Tapi seberapa besar? Penentunya ada di B ini gitu. Jadi seberapa besar bagian dari pendapatan Atau B kali Y Yang akan menentukan konsumsi Ini lebih ke keinginan jadi kalau dari rumus tadi, C sama dengan A plus B dikali Y, udah tentuin aja. A lu berapa? Kebutuhan, konsumsi yang didasari oleh kebutuhan. Lu berapa? Sandang, pangan, papan, abis itu ditentukan juga berapa B nya, berapa konsumsi yang lo akan gunakan untuk keinginan kalau kalian bisa menentukan konstante kebutuhan dan konstante keinginan berarti kalian mempunyai fungsi konsumsi yang sangat bagus jadi kalian bisa memenuhi kebutuhan lo maupun keinginan lo gak cuma salah satu doang nah dari rumus yang udah kita ketahui juga bagaimana sih memenuhi hal tersebut di dunia nyata apa sih yang harus kita persiapkan supaya kita tuh tidak mempunyai perilaku konsumtif yang terlalu berlebihan tapi kita juga cukup untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan caranya adalah Mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Pemerencanaan keuangan yang baik adalah yang sustainability, affordable, dan bisa dijalankan gitu loh. Yang tadi gue bilang sustainable, artinya bisa berkepanjangan, yaitu e, bisa dalam takaran waktu short termnya itu satu bulan, long termnya itu satu tahun atau di atasnya gitu kalau fungsi keuangan lu bisa dipakai perencanaan keuangan lu bisa dipakai satu tahun ataupun lebih dari satu tahun artinya itu bagus lu emang harus punya perencanaan keuangan yang short term maupun long term terus tadi apalagi itu itu sustainable yang kedua perencanaan keuangan yang affordable affordable sini mempunyai artian yaitu perencanaan keuangan yang skalanya emang cocok sama lu pendapatannya cocok konsumsinya pun cocok jangan pakai fungsi keuangan yang lebih cocok untuk yang pendapatan orangnya tuh 10 juta ke atas misalnya gitu padahal lu sebenarnya 5 juta ke bawah misalnya kalau emang pendapatan lu 5 juta ke bawah gunakan fungsi yang emang cocok untuk 5 juta ke bawah penentunya dimana pembedanya mana yaitu di konstanta itu tadi kebutuhan lu di A dan B nya kebutuhan dan keinginan itu pasti berbeda sama orang yang 10 juta ke atas kayak gitu ya nanti akan merujung pada perencanaan keuangan yang tadi ketiga yaitu bisa dijalankan artinya ah bisa dijalankan tadi ya karena affordable dan juga sustainable nah kalau udah punya perencanaan keuangan yang bagus seperti yang tadi gue bilang Artinya tinggal butuh satu lagi, yaitu komitmen dalam menjalankan perencanaan keuangan tersebut. Karena punya perencanaan yang bagus tapi tidak didasari dengan manusia atau pilot dari perencanaan keuangan ini yang emang baik juga dalam menjalankannya, ya susah. Lo harus punya komitmen yang bagus, lu punya disiplin yang bagus juga, lo punya kontrol diri yang bagus, lu bener-bener tahu mana yang lu bisa pisahin untuk cocoknya kebutuhan mana yang cocoknya keinginan dari diri lo, fungsinya cocok apa enggak itu semua tuh harus punya di diri lu juga kekuatan untuk bisa tetap menjalankan itu terus. Komitmen. Kalau dari menurut gua pribadi, kalau lu menjalankan hal tersebut, lo akan punya perilaku konsumtif yang baik ya sekian dulu uh, digital kali ini langsung memang kepada tujuannya gitu ya langsung on target juga karena ini emang kebanyakan lebih tepatnya kita membahas suatu teori gitu ya dari ekonomi mikro jadi, gue gak akan banyak-banyak uh, punya pertanyaan yang filosofis gitu ya, karena ini semua sebenarnya udah ada jawabannya di textbook. Cuman gue menjampaikannya aja gitu secara simpel. Kalau gitu, sekian dulu konten di TikTok kali ini. Gue Wirman, keep rocking head bang, Cabut dulu, save forever. Jangan lupa beli yang sembilan official ya.